السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيكم الله ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat sumana qussu alaikam min ambail rusuli manusabbitu bihi fuadak demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu yang dengan itu akan memperkuat hatimu Meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu Inilah manfaatnya belajar dari sejarah Jadi jangankan kita Baginda Nabi sendiri pun oleh Allah SWT Diceritakan sejarah para Nabi sebelum beliau Yang dimusuhi oleh umatnya Yang dicaci maki oleh kaumnya yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar adak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu, dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan, satu cuplikan kecil Dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi Yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah Dari suku Quraish Golongan Bani Adi Perawakannya tinggi Kekar dan gagah Melambangkan sifatnya Yang pemberani Tegas Dan tidak pernah kenal takut Kepada siapapun Sebelum mendapat hidayah Umar bin Khattab Termasuk orang yang berdiri Di barisan orang-orang yang memusuhi Umat Islam Ia terperangkap Dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah Sebaliknya Bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya Tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga Apalagi menjadi lalai karenanya Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini Saudara-saudara Kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arkham, tempat di mana Baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat, melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan dalam perjalanan menuju Darul Arqam Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdillah Nuaim bertanya ya Umar mau kemana ini? mau membunuh itu si Murtad itu kata si Murtad yang mana? yang mana lagi? itu yang memecah belah kita yang menghina berhala-berhala kita yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita siapa lagi kalau bukan Muhammad? kata Noaim Umar nggak salah tidak salah lagi salah Umar salah kenapa? apa kamu nggak malu? kamu mau pergi membunuh Muhammad sementara adikmu sendiri Fatimah dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad mendengar ini muka yang memang tadinya sudah marah sudah marah dan merah tambah jadi kelabu bukan main mangkelnya Umar bin Khattab orang lain dia musuhi orang lain dia kejar-kejar ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah, sedang berkumpul Fatimah, suaminya Said bin Zaid, dan seorang sahabat Habab Ibn al-Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu ya tentu tidak salam karena dia belum Islam. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Omar. Mendengar suaranya saja. Ini sahabat yang namanya Habab Ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Tampil <laughs> komat-kamit baca doa mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatima yang sedang memegang suhuk lembaran tulisan Quran itu menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya Umar masuk Fatimah saya bang apa benar berita yang saya dengar berita apa itu bang bahwa kau sudah masuk Islam bang andai kata Muhammad memang benar bagaimana sudah jangan belit-belit jawab saja kau masuk Islam benar atau tidak ya Saudara hadirin, begitu dikatakan ia, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya, Said bin Zaid, yang mencoba melindungi istrinya dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar? Saudara memang dia orang keras tapi hatinya mudah menerima kebenaran sehingga mendengar kalimat adiknya ini tercenung dia sejenak melongo, bengong kata anak sekarang <tik> ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap tidak mungkin orang ini anak adik saya ini bicara macam begini Umar mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu. Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu. Ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan jugalah perlombaan balap kuda memanah termasuk gulat lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia jawara saudara-saudara <laughs> mendengar adiknya begitu mantap hatinya apalagi ketika adiknya berkata begitu sohuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu sohuf apa sohuf itu lembaran Al-Quran coba saya lihat enggak boleh kenapa? kamu kotor orang kotor tidak boleh megang Quran saya mau lihat enggak boleh kalau kamu mau lihat mandi dulu diturutinya permintaan adiknya itu lalu diambilnya suhuf tadi dia baca kebetulan ayat yang dibacanya ayat pertama dari surah Toha. yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama dia baca bismillahirrahmanirrahim thoha ma anzalna illa tidaklah aku turunkan alquran ini untuk membuat sukar manusia melainkan merupakan peng pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14 Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni sesungguhnya akulah Allah tidak ada tuhan melahirkan aku maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah wa aqimis solata li zikri dirikanlah salat untuk mengingat aku innas sa'ata atiatun Aka do'ukfiha, litu jazakunlu napsim mata saat. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih tak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana saya tidak akan memberitahu lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia Fatimah. Kasih tahu saja di mana dia. Darul Arkom, bergegas dia menuju Darul Arkom. Di dalam nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar! Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, Wah, kalau istilah kampung, Kerok dan urusan. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi baginda Nabi Menenangkan mereka. Tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil. Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa engkau, Hai Muhammad, adalah putusan Allah. Sahabat takbir semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam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 Ya pengumum muhawad mati saya tabas batang lehernya sampai bertemu dengan Sayyidina Umat, Sayyidina Abu Bakar di tempat orang banyak Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato ayyuhannas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan khudmata wa man kana ya'budu fa inna Allah hayyun la yamud wahai manusia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 Itu tidak haithumah kuntah yang diajarkan oleh Nabi. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. wa hasanah Dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip, kita berbuat salah. Cepat iringi dengan kebaikan. Tamhuha dengan harapan. Kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan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 Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujna wala nakhrujna ma'ak ya Rasul. Eh Rasul Keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Baking, baking yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wakali kina sabi kulukin Hasanin kata Nabi dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.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 saya bayat kamu untuk menjadi khalifah. Jawab beliau, sayalah yang akan membayat Tuhan. Tapi anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius, gagah berani, perkasa, tapi tahu diri, nggak nyelonong tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu setelah Sayidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad alaikum wa lastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu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 kalau ada sisanya, belakangan kalau ada sisanya, <tik> saudara hadirin itu terhadap keluarganya. Kemudian, apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya, beliaulah satu-satunya khalifah amirul mu'minin setingkat presiden kalau sekarang yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya tambelan lagi <laughs> pernah sholat jumat terlambat beliau naik mimbar untuk khutbah sebelumnya minta maaf dulu saudara-saudara maaf saya terlambat nungguin baju kering <laughs> seorang khalifah nungguin baju kering Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip Kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reot, kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini gak pantas bener masa di samping istana gubernur ada gubuk reot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, ah, udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning. Di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu nggak? Nggak. Ya memang belum saya kasih tahu. Ada apa Pak? Itu kamu punya gubuk. Tahu, kena proyek, proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ, dan tidak sesuai ada gubuk reot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan, saya beli. Nggak mau, Pak, saya nggak mau jual. Saya bayar dua kali lipat, nggak mau. Tiga kali lipat, enam kali lipat juga nggak mau, Pak. <tuk> <tuk> Ung saya dari muda peres keringat, banting tulang cuma segitu-gitunya pak tempat saya tinggal gubuk reot sama tanahnya sedikit makmur saya pak, cuma rumah sama sumur <tuk> <tuk> <tuk> ah, ini Yahudi kelewatan juga akhirnya turun perintah, sudah kalau dia nggak mau dibebaskan gusur saja, tarik, ambil bol duser kusur Yahudi ini berurai air matanya aduh begini jadi rakyat kecil udah jatuh ketiban ember lagi <tik> <tik> tapi pikir-pikir Amr bin Askan bukan yang paling atas dia kan cuma pejabat masih ada atasannya lagi, lapor ah lapor Yahudi ini berangkat ke Medina bayangkan dari Mesir ke Medina jalan di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak menggusur apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngaduk? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. -harap Sampai di pintu kota Madinah. Dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Hah? Ada apa? Ano, Pak? Anu, apa? Mau lapor? Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas Lumpur di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa? Sutra apa apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente rupanya yang dia tanya itulah orangnya gemeter Yahudi ini keringat bercucuran coba istananya di atas lumpur sebab beliau berprinsip bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan bagaimana saya nggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan itu prinsipnya, istananya di atas lumpur, para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur Bapak di Mesir yang namanya Amr bin As? Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya nggak mau dibeli. Digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Hmm, begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu. Tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. <tuh> Kalau tulang mah di Mesir juga banyak pak. <laughs> Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. coker-coker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih kau bawa kepada Amr bin Ash. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa Pak? Sudahlah kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir. Tuan Gubernur ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini. Dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang. Gemetar. Badannya keluar keringat dingin. Panggil kepala proyek. Hey, proyek batal masjid gak jadi didiriin itu gubuk Yahudi diriin lagi didiriin lagi. ini Yahudi makin bengong ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya ada apa sebenarnya Tuan Gubernur kamu tahu ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Minin Umar bin Khattab Seolah-olah beliau bilang, "Hai hey, Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adilah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku." siapa yang gak ngeper di begitu weh sampai akhirnya apa kata si Yahudi pak kalau begitu Islam adil ya adil kalau gitu biarin dah pak tanah saya mau kamu jual bukan saya jual pak saya kasih aja dah campur gubuk-gubuknya ambil aja dah masuk Islam si Yahudi ini oleh karena Keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara yang ironi betul. Pernah Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Tolhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan seorang Khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya utang, padahal baitul mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman Ali, Tolhah Zubair. Kalau kita langsung ngomong sama Umar, enggak enak dong dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja Habsah. Baik, Hafsah ngomong sama Umar, abah, kenapa? Bagaimana kalau honor abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup? Habsah Saya apa? Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu? Enggak ada Ada Saya tahu ada ini Kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau Sekarang saya mau tanya hafsah Kau kan istri Rasul? Betul? Nah saya mau tanya Suamimu makanannya apa? Daging? Bukan Roti Tempat tidurnya kasur empuk? Bukan Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separoh buat tidur, separoh buat selimut. Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyak? Cuma dua. Nah, itu guru saya. Orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, jadi nak Umar ini, hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya sehingga rumahnya itu disebut Darul Kodok rumah bayar utang. begitu kesederhanaannya jadi nggak pakai aji mumpung mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita tangan yang mana aja <Lihar> itu kan mental monyet Monyet itu kan begitu, tangan megang, kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih, masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu, itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan yang timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu takut dunia diajalin akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang, dialah imam yang paling khusyuk di masjid dan tidak jarang kalau salat sendiri begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar bukan lewat penataran seluruh aparat tidak lewat contoh konkret inilah saya contoh sederhana dan zuhud bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan kalau saya sendiri tidak pernah menderita bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan maka tanpa penataran tanpa upgrading segala macam berhasil karena prinsip keteladanan beliau jadi contoh utama dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi Besar Muhammad SAW. dua sederhana yang kedua zuhud yang ketiga sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil kalau sudah bicara soal hukum dia tidak pernah kenal kompromi adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam Namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihromnya keinjak orang-orang Arab yang hitam. Badui. Jengkel dia merasa bekas tokoh enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. <tik> Ditempelin orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Aiham. Panggil. Kau ditampar? betul Khalid. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang di akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga Khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan Khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa Khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah rakyat ngeluh, diangkat yang keras rakyat juga ngeluh ada calon khalifah, kalau ini mah salah, salah lagi nih, buat gubernur Kufah siapa? Abdullah bin Umar anak beliau sendiri melotot matanya jangan macam-macam kau cukup satu orang Umar memegang jabatannya. kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar Tidak berusaha mengorbitkan anaknya Wah, anak babeh diangkat jadi Ano jadi anu tidak, malah diblokir Cari yang lain Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya Khalifah Dia orang bertakwa dan soleh Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh Itu prinsipnya Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah Kalau pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan kue mending apa kue gitu dicicipi enak-enak juga ya kue ini enak kelipas ini di sana apa makanan rakyat biasa bukan ini makanan orang-orang fit nah dibungkus lagi itu kue dibungkus tamu mana di luar ambil bawa pulang serahkan lagi kepada gubernur di sana kasih tahu, salam dari Umar bin Khattab kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini kita belakangan jadi kalau rakyat lapar saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan, tapi kalau rakyat makmur biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang kan bagus prinsip itu jika rakyat kelaparan saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Medina, di tempat yang namanya Harak bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis, lapar, ma, lapar, ma, sabar, dikit lagi matang gitu. Emang Memang tuh ibu lagi ngerebus, bunyi air ngegulak, lumbuk-lumbuk-lumbuk. Umar lihat dari jauh, belum juga mateng, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin, bu. Memang ya, masak apa sih kok nggak bisa mateng? Nggak <tik> <tik> masak apa-apa tuan. Itu pating kerubuk apa? <tik> Ketika dibuka ya cuma air saja. <tik> Subhanallah, ibu-ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana tuan? Saya sudah nggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut gak kenal kompromi. Jalan satu-satunya. Ya terpaksa anak saya, saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang. Sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya, Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyatnya? Subhanallah, dia orang zolim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia gak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh, begitu. Iya. Zolim betul Umar bin Khattab itu kalau begitu ibu tunggu sebentar dia pulang bersama Aslam menuju Baitul Mal dia ambil tepung satu karung dipikul sendiri dipikul sendiri kata Aslam, ya Khalifah biar saya yang bawa jangan, kenapa Khalifah apakah kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti biar saya yang mikul sendiri dia bawa ke tempat ibu-ibu dia masakin sendiri nah bu sudah matang, Persilakan masak Makan, alhamdulillah Tuhan. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tuhan. Tuhan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya Tuhan siapa kata tuh Saya. Iya, saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu, gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang, tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, "Saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya. Lalu, nggak ada yang berani negur kalau saya salah." Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang nggak bener, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulunuwon. Oke, bos. Beliau bilang saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Eta to muncul orang. Demi Allah, saya akan menegur tuan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya alhamdulillah. Anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeza pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan Quli kum wa nafsi bi taqwallah wa assalamu wabarakatuh wa